Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Irma Pernama pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia sektor publik. Selamat datang, mahasiswa program studi administrasi publik, baik yang ada di VisipKom Universitas Juanda maupun mahasiswa. IISIP piapis biak selamat bergabung di mata kuliah MSDM sektor publik mata kuliah ini dapat memberikan pemahaman tentang aspek sumber daya manusia dalam organisasi sektor publik sehingga dapat efektif dan efisien melalui pengelolaan SDM, pembahasan MSDM sektor publik selama satu semester meliputi pengertian dan ruang lingkup MSDM kemudian kita juga nanti akan membahas tentang analisis jabatan yang nanti akan e, menghasilkan job description, kemudian job specification dan uh, peta jabatan kemudian uh, MSDM atau SDM juga harus direncanakan dengan baik melalui perencanaan dan pengadaan SDM uh, langkah berikutnya ada proses rekrutmen, seleksi dan pengangkatan uh, serta penempatan SDM uh, bagaimana kita bisa mendapatkan SDM yang uh, unggul ini perlu adanya eh, motivasi SDM dari lembaga atau organisasi. Kemudian juga eh, lembaga dan organisasi perlu melakukan pengembangan SDM untuk mencapai SDM yang profesional dan kompetens. Dan juga akan akan ada pembahasan standar kompetensi jabatan, manajemen kinerja dan Pemberhentian SDM, itu merupakan pokok bahasan yang akan kita bahas selama satu semester ke depan, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas sehari-hari dalam mengikuti perkuliahan MSDM sektor publik. Selamat mengikuti perkuliahan, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.